assalamualaikum selamat pagi teman-teman jumpa lagi bersama Kang Deddy di channel hobi Kang Deddy kali ini kita akan mencoba mancing di sungai bersama rekan-rekan empat kawan jangan nah, ini Kang Anto di Anto, channelnya Anjar Metot. Anjar Metot sekarang dengan itu Bandar Fishing Bandar Fishing, Bandar. Bandar fishing. Nah, jangan lupa di subscribe Oke kita sekarang kita lagi mencari umpan berhubung tanggal tua, tanggal jadi tua nggak bisa keluar. Nah, oke terus saksikan terus perjalanan berikutnya. Teman-teman kita sekarang cari dulu. Tututnya sudah kelihatan. mau keluar. Tarik. Nah. Ush, mantap teman-teman. Ini di lubang batu. Ternyata begini tarikannya. Ush, teman-teman. Susah mau keluar teman-teman. Ush. Teman-teman, keluarnya teman-teman? Lubang mulut batu ini lihat seperti gua lubangnya, susah mau keluar teman-teman. Ah ini belutnya nah, lubang batu berbatu. Nah, ini belutnya teman-teman mantap seperti gua lubangnya. Ah ini belutnya, mantap teman-teman. super juga teman-teman. Oh, -teman. terus susuk di dalamnya. Naik ke atas. Di keluarnya keroyong, teman-teman? Uh, tarikannya mantap, teman-teman. Us. -teman. Us. Lubang batu, teman-teman. Tapi -teman. susah keluar, teman-teman. Teras tarikannya lubangnya lihat betul-betul di lubang batu saya saya nyangka kalau enggak direkam ada blutnya baru pertama ini mancing blut di tempat bebatuan ada penghuninya bagi blutnya lumayan tapi buat tarikannya susah teman-teman karena kan dia dia masuk ke batu susah mau keluar seperti ini juga susah mau keluarnya lihat ini sudah berat teman-teman. mantap, mantap teman-teman Uh, super juga ternyata. Wush. mantap teman-teman. Ush. uh mantap lubang batu teman-teman eh. uh -uh. mantap coy uh. ini belutnya hitam teman-teman uh lihat mantap ini dia punya ini Jagger tuh uh ini saya yang megang. Mantap. Huh. Uh, ya. Tuh. Tangan oh. tuh, mantap, oi. Blud hitam, lihat itu jenggernya. Mantap Ginget itu. Heh, oh, jengger ayam teman mah. Mantap. Ah. Uh. Udah perlu saya. Heeh. Blud batu, blud batu. Oke. Tuh, okay. oh, mantap tengok. Nah, Oke. Okay. Nah. Terus lanjut oke teman-teman sekarang kita dapat lagi lubang sekarang saya try meng mencoba menggunakan katak kodok mudah-mudahan mulutnya mau oke kita try oh, ada teman-teman catat uh, ternyata dengan kodok bagus teman-teman satu kali sikat kita lihat seperti apa bulutnya mudah-mudahan dapat bulut babonnya menggunakan katak atau kodok tapi tarikannya mantap teman-teman, lihat, ush airnya naik turun, ush mantep teman-teman, wah. -teman. Uh. Kalau ini di support ini tadi airnya sudah pasang, sekarang sudah surut, kelihatan semua lubangnya. mantep teman kita lihat sebesar apakah ini blutnya sudah mulai kelihatan Uf. tarikannya mantap, kayaknya ah, us, uh, oh. mantap teman, ah, sudah keluar us, us, us, mantap us, wah kuning teman, us, oh ternyata menggunakan katak super mantap langsung disambar. Mantap teman-teman. Uis. Mantap. Langsung ke atas. Nah ini teman-teman. Hasil dari umpan katak atau uh, kodok. Langsung sambar. Mantap. Huh. Semua belutnya kuning-kuning. Mantap. Super mantap. Nah disitu ada Kang Anto, nah. mantap, oke teman-teman kita lanjut lagi, kita cari lubang yang baru, mudah-mudahan hari ini kita dapat itu blut yang super babon, oke ikuti terus video berikutnya, kita cari lubang yang lain.